Hasil Indonesia Open 2022 Pramudia Yeremia menggila juara Olimpiade Merana di Istora. Tampil di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 2022. Pramudia Yeremia menang tiga game dengan skor 21-16, 17-21, 21-14. Kemenangan ini membawa Pramudia Yeremia melaju ke babak perempat final Indonesia Open 2022. Pertandingan langsung berjalan ketat sejak awal game pertama, di mana Pramudia Yeremia dan Li Wang saling berbagi angka hingga dua kali. Pengataman sempurna dari Yeremia Eri Hyoce perambitan Rambitan membawa Indonesia mengambil alih momentum. Kedudukan kembali imbang saat Yeremia gagal menangkis dengan sempurna smash keras dari Wang Chilin. Selepas jeda, Yeremia kembali memperdayai Wang Cilin dengan drive akuratnya. Keuntungan dengan jarak 3 poin ditorehkan Pramudia, Yeremia menyusul servis kurang akurat dari Wang Cilin. Pertahanan Pramudia Yeremia goyah dengan beberapa kombinasi smash yang dilesakan oleh Li Wang. Dengan pola permainan yang penuh tenaga, Pramudia Yeremia merebut game pertama dengan unggul 21-16 atas pasangan Taiwan tersebut. Meski demikian, Pramudia Yeremia masih solid untuk menutup perlawanan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu pada interval pertama dengan skor 11-8. Tekanan langsung diberikan Li Wang sejak awal game kedua, mereka berhasil membukukan keunggulan hingga 2 poin. Momen Pramudia Yeremia kembali hilang setelah Li Yang berhasil memanfaatkan pukulan tanggung di depan net untuk melancarkan drop shot. Pramudia Yeremia mendapatkan keuntungan menyusul servis yang terlalu melebar dari Li Yang. Usaha Pramudia Yeremia membuahkan hasil. Mereka menutup perlawanan Li Wang pada interval game kedua dengan skor 11-10. Sempat kembali imbang usai masa interval kedua, Pramudia Yeremia menunjukkan ketenangannya untuk merebut lagi keunggulan angka. Tak berselang lama, kedua pasangan tersebut saling bergantian mencetak angka dan membuat tensi laga kian panas. Dua kesalahan beruntun yang dibuat Pramudia, Yeremia membawa Li Wang merebut momentum pada fase krusial, sempat memperkecil ketertinggalan. Pramudia, Yeremia harus mengakui keunggulan Li Wang pada game kedua dengan skor 17-21. Membuat Li Wang kecolongan pada awal game ketiga. Sempat mendapatkan ancaman dari Li Wang, Indonesia kembali menjauh melalui drop shot mematikan Yeremia. Kombinasi serangan yang ditunjukkan Pramudia, Yeremia membuat pola koordinasi Li Wang kacau. Sempat tertahan satu kali. Pramudia, Yeremia merebut interval game ketiga dengan skor 11 sampai jeda, pertahanan Pramudia yang kurang mantap berhasil dimanfaatkan Li yang untuk menyumbang satu angka. Keuntungan bertambah bagi Pramudia, Yeremia yang membiarkan pukulan Li yang meluncur keluar lapangan. Tak lama kemudian, giliran Pramudia Kusumawardana yang membuat kesalahan melalui pengembaliannya yang masih menyangkut di net.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 21 sampai 14. Kemenangan ini membawa Pramudia Yeremia melaju ke babak perempat final Indonesia Open 2022.